Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo teman-teman semua. Kali ini di video ini kita bakal makan makan lagi bareng setelah kita makan pedas gilas dari Malaysia. Bibirku terguncang. Bener, <tuk> keras tadi. Dal dalam loh, dalam, dalam mulut yang terasa banget. Sekarang ini kita bakal makan mie yang pedas-pedas lagi ya Sombong amat Ini banyak juga yang request Minta kami makan mie yang satu ini Di video kemarin banyak banget yang request Minta kami makan ghost pepper Nah ghost pepper yang sudah ada sekarang ya Ghost pepper Ini ghost pepper spicy chicken Perisa ayam pedas Fleming Spicy Chicken Madness no artificial coloring. Wah wow, ini tanpa pewarna makanan ya. Pedasnya satu juta. <laughs> Pedasnya satu juta. Satu wow. juta cabai mungkin ya. juga. Dan ini produk dari Malaysia, produk buatan Malaysia. Aku dapatnya online, beli online. Di sini sudah ada logo halalnya juga. Jadi ini aman ya untuk Muslim. Jadi aku sudah beli dua, rasanya semuanya sama, spicy chicken Kami akan makan satu-satu, dia satu aku satu Minumnya kalau kemarin kita minum kopi, sekarang kita minum yang dingin ya Ini ada kiriman juga dari Singapura, ini namanya Air Bandung ya. Ini rare banget ini gambarnya, kayak gambar tahun 90-an Bandung Rose flavored Milk Drink Uncle Jenggot Bandung Rose dari Singapura Made in Singapore Ini dikirim oleh subscriber channel ini juga Nama Instagramnya adalah Raven Underscore Adiva Dia adalah editor foto-foto HDR Jadi kalian kalau ada yang mau edit-edit video HDR Silahkan hubungi dia, kontak dia ya Jadi dia kirim banyak ya Bandung Rose ini ada lagi mini cup yang lainnya nanti besok akan aku makan juga dan aku buatkan videonya juga Bareng Denny atau bareng teman-teman yang lain nanti ya dan bos ada dua kita tambah lagi oh sama satu God. ini ini sudah sejuta ini ya, yang kemarin rasa tom yum nanti kita makan setengah-setengah karena minyak tinggal satu ini ya sudah siap belum sudah dong sudah siap ya langsung aja kita masak ya yuk yuk masak dulu A few moments later Oke, okay, sudah masak semuanya ya Ini Tom Yum, Snip Dust Gila Tom Yum. Ini spicy, warna hitam ya ternyata ya Tuh. Oh, Ini dia Oh my god Baunya Baunya bau apa ya Kepiting, Kepiting. Coba kamu bawain deh, bawa apa deh Bawa, -bawa seafood kita bau bawa seafood kan Iya mm -hmm. Pertama kita coba ini dulu deh kita cicip dulu deh, air bandung ini katanya bukan dari bandung indonesia ya air bandung Singapura ini ya tapi juga belum pernah minum ini gak maksudnya pernah belum? belum mawar bandung mawar bandung bandung rose ya wah oh, warna pink hmm. susu susu strawberry wah warna pink ya enak ini susu, susu strawberry rasanya coba enak ya yeah. kan? Wah, wow. betul entar yak. baru enak, Bro. kemarin itu panas itu, Bro. Ini kalau di Indonesia kayak aku pernah nyicip ini. Mm -hmm. apa ya? Soda bendira mungkin. Iya, yang pantas, iya pantas yang susu eh. Enak nih. Enak. bandung menurut aku kira warnanya putih bening kayak gitu, manis-manis gak ada susunya. Ini kalau ada susunya enak ini buat makan pedes. Ayo kita makanin dulu ya. Gimana? Yang ini dulu ya. Ayo, ya. oh, iya. kita habisin dulu ini ya. Aku juga pernah ya makan dulu yang ini, setengah nanti Aku kemarin cuma acting aja, enggak pedas sebenarnya Oh enggak pedas Gak pedas Enak ya wow. Tom ini enak rasanya Enggak terlalu pedas, pas lah Tapi dikit banget isinya ya Standar lah tuh bro hmm? Mie sedap pun with Mie Domi hmm. Abisnya Kan, cuy, yang ini. Wah, udah mulai terasa, ngemuluh dikit. Maaf hmm. pedas deh. Pedas. pedas mulai pedas, aku lagi pilek. Jadi enak pasti kalau makan pedas-pedas, Cepetan, -pedas. <tuh> Mau, Mau bro. ini aromanya menggugah selera ini aroma piting aku suka piting loh wah pemanasan pemirsa Ini kalau berhenti pedas Iya kalau lanjut nggak pedas apa rasanya kayak gini bisa ya. bisa ya. oke okay. gimana kalau kita makan ini yang paling lama habisnya itu nggak boleh minum sampai penutupan oke okay. oke okay ya jadi kita yang paling lama habisnya nggak boleh minum sampai penutupannya oke, okay, Ya. Hmm. let's get ready to rumble 1, 2, 3 panas susah eh? Nah, aku nyerah, tuh! Oh my God! Game over. Nggak, bro! Asyik, bro! Ngerapin, nih, sampe ini? Wuhh, nggak sanggup lah Tak! Nah. Lanus, bro. Nggak buat, bro Nggak, pokok, bro! Dini lah. years later. Ah, ah, aku nemu sembako sembako. Ah, sorry ya, video aja potong. Kita keluar dulu ngambil air. Dan, aku macam apa bro? Masih ada segini bro. Wah, Denny juga masih ada segini. Oh my god hmm. ah. Ah. Ah. deh ya. ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ini dulu ya Hai dia ah, Hah Hah Hah Hah Hah Hah lagi guys, Hah guys Masih ada segini guys, Hah Hah Hah ini Hah Hah ini, Hah Hah Ini Hah Hah Hah Hah gila gak kuat aku awalnya gak kerasa bro manis manis awalnya enak awalnya oke aja mata dulu deh pas kita makan tuh enak pertamanya pas terakhir terakhir bumbunya sudah mulai masuk banyak di mulut di mulut itu yang kerasa kebakar gila langsung ke otak langsung ke patah mataku masih luar air mata sampai sekarang gila wuh pedes banget ini luar biasa memang bener-bener ini lebih pedas lagi daripada segila ya pedas gila tuh masih bisa aku tahan satu cup ini setengah cup gak kuat lagi aku minyak enak minyak Rasa minyak enak pun, masih kuat kamu deh nah, Kita nggak boleh buang-buang makanannya oh Oke Oh my god Keep calm Tetep <laughs> Cool ini udah bergetar ayo, oh, sakit dulu kakak ada di belakang, kakak ada di belakang kakak ada bro, ini challenge abisin bro di mulut itu yang terasa bakar banget, serius bakar. ini gak mempan loh, ini gila walaupun ini susu strawberry gak mempan, minum ini wah, kelimatnya mulai-mulai tapi Bigos Pepper bandingkan yang Tom Yang Aku pedesan kom yang dari Palembang mungkin. Serius, nah. ini bisa ku tahan ya sampai habis. Ini masih ada nih, itu ini. ini. habis ini. Buat kalian semua ah. subscriber Direkti, jangan lupa subscribe ya. <laughs> Oke. <Okay>. Bismillah, wulungin. <laughs> Masuk rumah sakit nih. <laughs> Kerimahnya wah, wow. muncur lah. Wah, wow. oh my god, ngontrol keringannya, ngontrol keringannya, guys, guys, Wah, wow. netes, netes, guys, netes <tuk> keringannya, guys, gede, <tuk> habisin, oke, okay. Wah, wow. hebat batang ore, gratis, lost paper, dua cup, setelah habis terus Nah sekarang ya tiga menit dia udah nggak kerasa lagi loh. Uh -uh. Pas dia masuk tadi yang kerasa banget. Sekarang nggak kerasa lagi pedasnya. Hilangnya bentar ya, hmm, ini. Tidak bentar tapi menyengat gitu loh. Wah gila. Air Bandung ini tidak menyelamatkan mulutku dari kebakaran dari... tadi, <tuk> mana <tuk> Pipiku getar. <tuk> <tuk> tapi buat dibandingin ya gloss per dengan dua kali pedas gila itu aku masih nggak bisa. Berapa? Nggak bisa habisin ini kali dua belas gila Kalau subscriber, nantangin kamu berani nggak? Ayo guys, mau ditantang apa aja ya? Apalagi yang kalian mau tantang? Makan ghost pepper berapa cup atau makan pedas gula berapa cup? Silahkan komen di bawah ya. Ini di bawah atau lima cup, atau enam cup ya? Sekali makan, berani nggak? Enam cup tembus lima like 5000 aku mau 5000 like untuk video ini. Wih, kebanyakan kebanyakan 5000 1000 lah ya. 1000 pasti bisa. Kemarin 1000. Ghost Pepper tadi ya, 6K ya. 6K Ghost Pepper. Ghost Pepper ya 5000 like, 6K Ghost Pepper yang makan tanpa minum. Minum es putih. Jadi gua ketar ya. Jadi <tuk> <tuk> ya, <tuk> ya. <Dari> ya, <tuk> ya. makan nangkap Ghost Pepper ya. Aku sudah enggak kerasa lagi pedasnya deh ini masih. karena dia <tuk> <tuk> <Udah getar>. <tuk> <tuk> <tuk> Ya itu aja ya, sampai di kalian sampai, -sampai, -sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video lanjutnya, Terima kasih teman-teman. Sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, Peace Love and Inspector Indonesia. Ciao, ciao.